Bintitan menjadi salah satu gangguan pada mata yang umum terjadi Meskipun tidak berbahaya, Bintitan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena menimbulkan rasa nyeri serta membuat penampilan sedikit terganggu Apa saja gejala dari mata Bintitan berikut diantaranya Muncul benjolan kecil di kelopak mata Penjalan terasa nyeri, kemerahan dan terasa hangat ketika disentuh Mata sensitif terhadap cahaya Berair dan terasa gatal merasa seperti ada yang menganjal Segera atasi gangguan mata Anda sebelum terlambat. Gunakan paket Kopoxan dan Epoxan dari Donatur yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Kopoxan Epoxan merupakan produk herbal yang banyak direkomendasikan masyarakat yang sudah sembuh dari gangguan pada mata. Kopoxan Epoxan sudah terdaftar di Badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Kopoxan dan Epoxan juga sudah terdaftar di Halal MUI sehingga terjaminkan dengan bahannya. Yuk pesan sekarang juga dan dapatkan promo menarik lainnya khusus hari ini.